Oh, oh, oh. 415.000 dan iya 28 gram. Bu saya terima nikah dan kawinnya putri Sisma Putri Gunai MPD di dengan Mas Mawito Sembutuna. Baik. Terima kasih. Terima